Menemani santai bagi kalian saat ini, bang. Mimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Pilar. Pastinya, kita bahagia banget ya untuk warga Konoha. Semuanya disuguhkan asupan vitamin lewat acara. Di Indosiar, yakni acara Dangdut Akademi 5, penampilan pembuka idola kesayangan kita tampil sangat luar biasa Lesti berkolaborasi bersama juri lainnya, menyanyikan lagu Mira Santika ini pecah dan menggelegar banget bersahabat ya, makin kagum Kualitas suara memang selalu terjaga dengan baik, Bunda Lesti emang selalu the best Setiap tampil pastinya selalu menyuguhkan penampilan terbaik ya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Mas Fatih Leslar, kalimat caption pun dituliskan Menggelegar, absen dulu nih siapa yang nonton Leslar katanya tuh Wow, siapa yang sudah menyaksikan sampai habis nih acara semalam? Pasti kita semuanya penuh dengan kebahagiaan ya Melihat Lesti dan Bilar bisa satu acara Dan kita lihat juga persahabat ya di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari aku Rintis Indriana mengatakan, Outfitnya kece, abis Bunda Lesti. Wow, outfitnya luar biasa, kece nih. Yang tentunya dipakai oleh Bunda Lesti semalam. Memang penampilannya luar biasa banget nih. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari aku Yeni 6611 mengatakan, Kalau ada Les gak mau ketinggalan. Wow, luar biasa dukungan penuh untuk idola kesayangan kita. Kemudian disimak juga pas sahabat ya Masih momen semalam Banyak momen-momen seru Momen-momen kocak yang diperlihatkan Kalau udah ada leslar pastinya Panggung jadi rame banget ya Ini salah satunya Momen spesial lucu yang kita Tentunya dapatkan Bikin kakak juga nih pas sahabat, ya Saat bunda Lesti ini menyampaikan langsung kepada Papa Bilar Jangan malu-maluin Inka udah gede katanya itu Malu ya sama BBL Karena ini zaman digital persahabat ya Dan kita lihat Papa Bilar saat bernyanyi Dalam satu tarikan Papa Bilar tentunya tidak sampai persahabat ya Hingga sontak semua orang tertawa Hingga penonton pun persahabat ya Ikut tertawa saat menyaksikan secara langsung Papa Bilar bernyanyi tapi tidak sampai Dan tentunya Bunda Leslie langsung ngakak abis persahabat ya Saat Papa Bilar mencoba untuk menarik nada tinggi tapi tidak sampai Aduh ada aja kelakuan kocak dari Papa B yang selalu membuat kita ketawa ngakak bahagia Sehat terus ya untuk Lensler Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan support yang diberikan di kolom komentar pun, tentunya ya banyak sekali tentu diberikan oleh lovers. Salah satunya dari akun Hirawati underscore 75 mengatakan... Papa Bis semakin lucu ya, meskipun ini memang benar-benar suaranya gak sampai Wow, ini santak bikin ngakak satu studio nih persahabat ya, Masya Allah Kemudian juga persahabat ya, selain momen kocak dan seru di atas panggung, Idola kesayangan kita pun selalu memperlihatkan kualitas attitude. Perhatikan detik-detik Papa Bilar Samperin ibu dari Rara Lida dan langsung cium tangan. Perhatikan deh, inilah idola kesayangan kita yang selalu mencontohkan attitude dengan baik. Perhatikan sahabat ya langsung salim tangan. Masya Allah, idola kesayangan kita emang selalu the best. attitude sangat luar biasa, Makin kagum sama Papa Bi dan Bunda Lesti. Ya, makin sayang kepada mereka berdua. Semoga selalu seperti ini Mudah-mudahan idola kesenangan kita Selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik Untuk kita semuanya Dan selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya. Selain momen haru Momen gesrek Ada momen romantis dong yang diperlihatkan oleh Leslar Kembali satu bangku Berdua tuh Aduh masya Allah banget ya Ini mah idola kesenangan kita yang paling bisa Membuat fansnya baper ini lagi-lagi cedukan off-camp, bukan on-camp, tapi off-camp, persahabat ya. Idola kesayangan kita memang selalu romantis, selalu gesrek, aduh Masya Allah, idola kesayangan kita. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin. Kemudian kita simak juga di unggahan IGS-nya Bunda Lesti semalam. Bunda Lesti memposting sebuah kalimat pertanyaan nih Saran untuk tabungan masa depan buat Abang L apa ya yang cocok? Tuh persahabat ya kasih saran nih untuk Bunda L Saran untuk tabungan masa depan Abang Fatih tuh kira-kira yang cocok apa Mudah-mudahan ya BBL, tentunya selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kemudian juga kita mampir ke akun TikToknya Papa B. Kita melihat video gesrek aksi lucu dari BBL dan Papa Bilar Kembali membuat kita semuanya ngakak persahabatnya. ya ini bukan kaleng-kaleng, 15 jam yang lalu diunggah, penontonnya sudah mencapai 10,5 juta kali ditonton. Ini luar biasa, belum satu hari persahabatnya. Viewersnya sudah di angka 10 jutaan lebih. Kita makin kagum, makin bangga dengan Lesnar, Masya Allah, makin, makin banyak yang sayang kepada idola kesayangan kita. Selanjutnya, disimak juga kita mendapatkan tentunya info polling sementara di The Most Carming Mal Celebrities 2022 Alhamdulillah idola kesayangan kita Rizky Bilar berada di puncak persahabatnya dengan perolehan voting 2753 votes sedangkan di nomor 2 ada Rangga Azop yang digeser oleh Papa B Rangga Azop mendapatkan voting 2703 votes beda tipis banget persahabat ya. beda satu 1% Terus semangat untuk warga Konoha, mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan semakin solid. Kita juga masih menunggu cidokan-cidokan vitamin terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik, kabar menarik dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar.